jangan weh jangan masang pasang di sini contoh di band akun gua bang hari ini hari apa hari Senin bang wifu aku ngaceng Bang kalau kamu apa wifu apa wifu istiru mana gua mau lihat di perasaan gue di mantan aku matamu matamu anu. kagalah cok Hadir ya, Bang. Maaf, gua aja jangan-jangan jangan gitu, Bang. Kalau ada ipos nanti, enggak boleh, Kak lolos Bang, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jangan gitu, coy. Jangan saling, Hiii. jangan saling menghina ya, guys. Ya, wih, tukar bini, Bang. Matamu tukar bini aja. Wih, pecah gentong lagi ya, guys? Ya, pecah gentong, simpen. ini sengaja ya guys ya enggak gua enggak naik bed biar pecah gentong buat simpen ya guys ya buat nanti kita Aduh mekanik pecah gentong ya guys ya Wih di bawah saya Bang nanti jangan gitu Bang Epos nangis jangan begitu loh cowok jangan ngehina Epos terus cowok Epos juara cowok co. presiden cowok ngapain cowok ngetik-ngetik cowok nggak akan gua turutin anjir sini ya RJ RJ Bang tidur Tukar Bini yuk, bang, siapa tahu dia sama aku punya anak, anak nggak mau, cok. ngapain cok sama gua juga udah punya anak, anjir. Bini gua bawa bang tuker chip 10b, anjir tukar. Bini ditukar chip, cok. Siapa cita-citanya tuker chip sama Bini, cok. Iya, pos juara M1 sih, yoi i cok. Tapi juara M1 gugur, gue sih hadir kembali hawas. Halo Willy Chandra. Cuy. Lihat nih, yang tadi kata RJ, RJ gacor, RJ gacor nih. Lihat, cok. Lihat dengan mata hidung sendiri, cok. Lihat pakai mata hidung sendiri, cok. Lihat, lihat. Ini gue bet 2M ya, guys ya. Main santuy. Nah, Oke, okay, dapat ya, guys ya. <murna> -tuh -tuh -tuh -tuh -tuh> Maaf ya, epos bukannya mau. Wih, wih dapat apa? Dapat gran co. Wih. <laughs> ah, rusak, rusak. Ah, rusak, rusak. Wih. apa co? <laughs> Gua lagi ngebanget co. Buat 2M co di buat tempat main biar cepet naik level. Hoki. Wih. <laughs> Jadi konten ya guys ya. 2 jam 27, 2, 2 jam 27. 2 jam 27 wih 2M acot 2L dapat jack watjo hoki ah dapat nih wih wih senang agak senekah nih ada random ya guys ya akhirnya ada random ya guys ya Grendong jir anja, jadi konten sama gua ya guys ya Ntar di konten buat tiga orang pemenang ya di konten di konten buat tiga buat ini entar gua naikin level dulu nih wih wih <laughs> naik ya guys ya oke siap bang Ntar di konten buat tiga orang di sini buat lima ya guys ya wih ini udah gue gua, gua gak mau naik bed yuk kata mau santai santai dulu konten gitu anjir, Swi, wui semuanya katakan wi anjir, gua lagi baca baca tiba tiba grandong ya guys jangan lupa sama gue ya banget emang tadi yang nyuruh ini luris, apakah Haris yang tadi nyuruh? tuh banyak yuk katakan wi <laughs> Keren dong, cok kaget gua anjir Kaget cok dapat grand dong Ternyata ditamatkan dengan bet 2M ya guys ya Anjay 2M aja bisa dapet cok Info Reno bagus tadi anjas Keren bang, bukan gua yang keren tadi yang Yang katanya bagus-bagus udah gua hujat anjir Reno bagus-bagus tadi kucing Ternyata malah dapat keren cok Ring muncrat lah Oke ini kita simpen ya guys ya Lihat nih levelnya ya guys ya gua random di akhir video di, Akhir video kita random ya oh. Lihat terima kasih yang sudah subscribe Kita coba salat baru ya guys ya Ini gua kirim 200 ke sini si ya Willy Chandra ya guys ya Dikirimnya besok ya Karena hari ini limit ya ID Win 200 M. di awana pokoknya chip sampai 1B500 gua stop ya guys ya Arwana 1 b 1B500 kita stop ya Kita main aman dulu 1B800 stop ya eh, 1B500 kita stop ya Soalnya gue buat kirim-kirim buat yang menang tadi ya Ini kita mainkan ikan ya guys ya Oke dapat skater cok ya sama-sama Oh iya gua lup lupa nendang, cok. Wih, kalau Arwana 10 uh, spin 10 cari bikin Bang gas 100 spin aduh kita nggak pakai traktrik traktrik ya guys langsung gas aja ya Enggak nambah nih kan nih. Enggak nambah nih kan nih. Wih. Troti dapat lagi ya guys ya. Wih. <laughs> Kadu banget wiynya, <laughs> entah. Doain apa aja cok biar bisa bagi-bagi nanti ya. <laughs> wiy, <laughs> jangan semuanya wiy juga lah, bang sudah kambang, aku sudah kumbang. <laughs> Kan aduh, wih, wilnya jadi ikan gua nggak tahu anjir. Oh iya ya, Will kalau Will jadi ikan ya. Ih, sampe anjir ketep. ini bet segini gaje ya guys ya. Kemarin gue bet max bet tumbang anjir. mantap bang, random picknya kayak gimana bang Nanti, nanti gua kasih linknya ya guys ya Wih, naik lagi ya guys ya semoga abang iya cok kita habiskan 500 pin nya ya, guys, ya auto itu Bang atau apa yang ya mudah-mudahan main santuy aja ya guys ya sedikit sedikit jadi bukit ya guys ya Bang sering kabang Iya nanti ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada botak. Oh iya, sorry sorry si hitam. Hitam lu ngapain hitam? hitam. Orang lagi seru-seru. Sorry guys, tadi gua ganti judul dulu ya, guys ya. Karena kita nggak main modal sedekah, Cok. Opela Kang, budak cerik sok sing JP Kade lewat tukang <laughs> Mudah-mudahan JP ya, amin. Ada sedekah ke Bang? Tunggu di-up dulu ya, guys ya. Di-up dulu. Terima kasih telah subscribe berkas selalu untukmu dan keluargamu serta dimudahkan rezekinya. Sorry ya guys ya. Lewat dulu nih si merah. Malah ini itu Bang si botak. Iya Bang, saya doain agar bisa daat sedekah. Wah, jangan raise share hair, guys. Apa aco? Enggak, co tapi jujur baru kali ini saya nemu live yang banyak rulesnya sangat memuaskan trot rules gimana bro kita ververan fair ih kok aduh tadi ikannya lima tapi nggak jadi ya guys ya enggak masih rada bingung cok bang sedekahku bang nanti kita random pick ya guys ya kalau trot aduh ikan is Ya Bang Iqbal, sering-sering mampir aja iya Ardi udah tadi trot. Oke, dapat ya guys ya. Dapat di wild. Kok enggak ada kodoknya ya Bang? Enggak <laughs> ada kodok coy di sini Ini sini ikan-ikan coy. Wih, 23 ya guys ya. Wih, mancing maniak, mantap. Wih, itu kura-kuranya kenapa enggak ada will di sana coy di bokong. Kalau udah 100 bin stok Bang, gas max bet spin 100 kamu mau maksbet burik cok. pasti Bang gua bakal sering mampir ini live seru wis mantap terima kasih ya ikhbar trot yang penting kita jujur is nambah lagi gak aduh kagak cowok kira nambah anjir. Mana her, si wance udah sehat aduh gua gua ngawih abu nggak dibalas cowok sama istrinya, Tau ya emang. random kayaknya bang, kayaknya Bang iya bro random ya gua kan punya utang 700 bisa-bisa random bisa-bisa-bisa random, bisa-bisa tapi gua kirimnya besok ya guys ya gua kirimnya besok ya Kenapa bang besok Tahu sendiri, kan? Tadi udah limit. Sabar, Leo. Nambah, nambah sampai 500 gitu, Bang. Sampai pagi, kagalah udah capek. Coba besok gua harus live lagi, kan? Kenapa enggak request Arwana ya? Padahal gacor, kira, -kira sulit tulis nama game -nya. ya. Ya, kalau susah kan tinggal tulis aja, coba slot baru anjas. kas sedekah bocil linknya mana Bang random nanti terakhir lah, cok terakhir ya guys ya kalau link terakhir ya ini ngabisin sepin dulu ya guys ya linknya mana udah stopin aja Bang lumayan tuh buat besok bentar-bentar ini berapa ya sampai tiga jam aja nanggung-nanggung bentar lagi Cil sampai tiga jam Cil selama lab rame, wancur hilang entah cok wancur Bang Leo sabar ya Iya sabar cok. orang sabar di sayang pacar cok. kalau punya pacar tuh juga wih wih kolom satu kolom dua juga jadi ya guys ya asal lima ya guys ya Hai aduh Sabar, Bang Leo. Sabar, sabar, sabar. Sabar lah, nanggung cowok tiga jam, tiga jam, tiga jam sabar ya guys ya orang sabar pasti bakal di random kalau nggak sabar ntar gua pakai jurus ninja emang mau anjay jurus ninja <tuh> ya kalau punya pacar kalau jomblo ya disayang mama papa lah co <lihat> semoga JP Bang sip apa sih Yoke random di absen ke Bang usah ntar pokoknya ntar gua random dikirimnya besok ya guys ya pas live sore pas live sore ya guys ya jadi gue uh, pas ngirimnya tuh Kalian lihat sendiri ya guys saya gua kirim ya Aduh is dapat lagi Ternyata gua kira gak dapet co Lagi gacor-gacornya nih Sayang co kalau di stop co 15 co Trot Ish nambah ya guys ya Wih kakeknya bejibun cok pamit dulu host mau kerja Oke Willy Chandra semangat kerjanya mungkin yang mana bocil emma Wih kura-kura walaupun kecil, privasi wek wek wek. <tuh -tuh. Beli akun di mana ya bang? tuh di yopi Store. Ada bagi-baginya, siapa tahu dapat lumayan buat ngantar tidur. Wih, dapat lagi ya, guys! Ya, skater, skater, nambah ya, guys! Ya, ada nomor WA, ba? gak, Bang? Masuk grup aja, cok. Nanti, kucet chat lah, yopi. Kalau ada video viral aja, naik bad boy jangan, cok! Ini kan 500 spin, cok. Habisin lah spinnya, kan? Mau bagi-bagi. ya jualan mulu di grup hehehe, <laughs> nggak apa-apa coba asal jangan jual diri. Mana grupnya bang? Willnya ngeri yoi. Grupnya ada di deskripsi cok. Ada bagi-bagi bang? Ada dong. Grup di deskripsi ya, guys. Ya, wih, segini bet lah. anjas, oh berarti itu. Kalau, kalau dapat ikan lagi di wheel, wheel, banyak, woi gitu. Dapat ikan, oke. Langsung dapat lagi ya, keren juga ini. Ya, lagi tiga, tiga jam ya guys ya labnya berakhir kita langsung ke wih, oh kurang satu ya guys ya gua takut kira dapat lagi di max belum tentu ngasih iya di max belum tentu ngasih makanya kan gua mainnya bad segini cok kan tadi niatnya mau, mau ngabisin doang nyisain 1b500 udah gua stop niatnya bukan disyukurin ya Alhamdulillah segini juga cok trot Aduh ini kenapa anjing stop apa gimana Yop udah tiga jam cok 250 spin ya 250 spin stop ya 250 spin stop kita langsung bagi-bagi ya ya udah tiap hari aja lu niat buat ngabisin chip Bang biar di up tadi juga niat ngabisin chip nggak di up cok ini memang trot aduh dua satu oke habis ya guys ya.